Tahukah kalian, di saat baginda Rasulullah Alaihi Wasallam terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya yang mulia juga bercucuran darah. Rasulullah malah tak henti menadahi tetesan darah itu dan mengusapkan ke dadanya agar jangan sampai menetes ke tanah, meski dalam keadaan genting sekalipun. Setelah perang usai, seorang sahabat memberanikan diri bertanya perihal perilaku beliau tersebut. Dengan lemah lembut, Rasulullah pun menjawab. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan atsab dari langit kepada mereka yang memerangiku. Mendengar jawaban itu para sahabat kembali bertanya, mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka? Rasulullah kembali menjawab, sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam, Ya Rob, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui, Masya Allah.